Segai ke bumi Gayamu yang selalu tinggi Jauh dari kenyataan Posting sana posting sini Hanya demi sebuah gigi Gat Action Ulangi dari awal aduh ada kunci ya pak, santai pak, enjoy pak, enjoy ulangi ulangi ya? kata kata jalan lagi, ulangi lagi wow, wow, wow. lucu sekali itu bang, jangan jalan, hop! lanjut, main-main kita, main kita, iya, tapi tadi jalan bentar aja terus berhenti jalan.